Empat cara mendapatkan pacar dengan mudah, biar nggak jomblo terus. Mencari pasangan yang tepat tak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, kamu perlu melakukan beberapa hal untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Bagaimana cara mendapatkan pacar dengan mudah? Bagi kamu yang hingga kini belum mendapatkan pasangan alias masih jomblo, kali ini kamu berada di video yang tepat, akan berbagi tips sukses dalam mendapatkan dambaan hati. Ada empat hal yang wajib kamu perhatikan dalam masa PDKT. Empat hal ini penting diketahui para jomblo yang sedang berusaha mendapatkan pasangan. Berikut empat ilmu dasar PDKT yang bisa menjadi cara mendapatkan pacar dengan mudah untuk kamu. Yang pertama penampilan. Jika manusia itu adalah makhluk visual dan bisa melihat mana yang bagus dan tidak bagus, itu sudah naluri manusia. Misalnya sepatu yang bagus atau enggak, apalagi lawan jenis. Ia menuturkan jika kesalahan sebagian orang terbesar orang saat mencari pasangan adalah berpikiran ah ini gue apa adanya dan gue kepengen orang yang menilai gue apa adanya. Pemikiran itu adalah logika yang salah. Orang yang bilang itu adalah orang yang malas dan cuek, tapi giliran mencari pasangan dia maunya yang penampilannya yang bagus. Kalau kita mau pasangan yang keren, kita juga harus upgrade penampilan. Penampilan bisa diubah dengan cara pergi ke salon dan olahraga. Mengubah potongan atau warna rambut, menurunkan berat badan dengan olahraga yang teratur. Jika penampilan kamu menarik, bisa dari mata turun ke hati lo. Yang kedua, pergaulan. Bagaimana kamu bisa mempunyai pacar yang good looking jika kamu tidak berada di lingkungan tersebut? Untuk itu kamu harus memperluas pergaulan dengan bergabung komunitas, klub, buku, sepeda yang lagi tren dan komunitas positif lainnya. Jadi cara mendapatkan pacar adalah dengan membangun lingkungan atau circle pertemanan yang baru. Kenapa perlu memperluas pergaulan? Karena ada muncul pertanyaan, kenapa sih ada orang yang suka sama aku tapi aku nggak suka sama dia? Iya karena kamu berada di lingkungan yang nggak keren. Makanya, yang dekat dengan kamu itu inner circle-nya, ya kecil di situ-situ aja. Coba memperluas lingkaran pergaulan kita, jelasnya. Yang ketiga, prestasi. Selain penampilan dan pergaulan, kamu harus mengetahui kelebihan dari diri sendiri, sebab cantik dan ganteng itu saja tidak cukup. Begitu sudah bertemu dengan orang yang cocok, kamu harus punya kemampuan. Prestasi atau karir yang bagus, jika kamu mempunyai hobi atau sesuatu yang bisa dibanggakan, bisa kamu kembangkan dan tonjolkan, dan bisa membuat orang lain kagum kepada kamu. Atau kamu juga bisa unjuk gigi lewat media sosial. Yang keempat, multi gebetan, cara mendapatkan pacar dengan mudah agar tidak jomblo selamanya adalah multi gebetan. Apa itu multi-gebetan? Seperti kamu tahu gebetan adalah seseorang yang sedang ditaksir atau disukai. Saat masa PDKT, kamu perlu mempunyai gebetan lebih dari satu orang. Minimal lima orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Karena kan masih masa PDKT, bukan berarti nggak setia. Kan belum ada komitmen, masih kan? harus berkenalan dengan beberapa orang dan melihat kemungkinan mana yang paling cocok untuk kamu, jelasnya. AIDS, jangan negatif thinking dulu, ya. Soal multi gebetan ini, menerangkan betapa pentingnya multi gebetan dalam masa pendekatan. Seperti apa? Tonton terus dan ikuti, biar tidak ketinggalan informasi yang berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.